pusat monok, pusat monasi itu, cileknya si curo ada terlalu kena, ayuh nilai lagi masih, Lelek, eh, hey, lelek. Lelek, lelek, lelek, saudara. Hahaha. Minu, minu, minu. Saya dapat lele masih di sini masih. Oh, alhamdulillah, nemu spot di sini dapat lele. Oh. Oke, okay. kita mulai mancingnya saudara. Lelek, panas, panas, panas masih. Sudah oh local ini lokal ini? lokal ini, enak-enaknya ini di barang ini nih. emak ini? Alhamdulillah sudah landed satu ekor hari ini hari ini kita jalan-jalan mencari spot baru saudara ini kita mulai manting hari ini lanjut yuk lanjut lagi hehehehe, alhamdulillah oh, masih oh. kancanya lho yang menemani ikannya masih kancanya sih, <laughs> nah, nggak lebih dua mal ya, ada berdua ekor lele lokal, ini hasil lokal yo, ya. lokal platte we, <laughs> meneng tau, menang saya, menang bulat kalifang hatay yo, ya. ini sesi cinta rawamu Tenan. nah, ya, tenang, ya lo dua ekor saudaraku, op, oh. eh olahmu loh, eh eh, kosel-kosel ko alhamdulillah sudah dapat dua ekor saudaraku, tapi hanya sudah sudah mau kok makan lagi, nggak ada mungkin cuma dua pasang kekasih itu yang tinggal di sini, ya masalahnya ini mal kecil, jadi kita harus cari lokasi baru, oke, okay. tunggu terus. agak <Gat> lele bisa pindah lokasi loh nah, tetap aja lele kirain tadi gabun lihat kosel-koselnya itu ternyata sama aja masih lele ih hop hop hop sayangku eh tenang Nah, nah, nah. nah kamu tak selamatkan masih saja ikan lele lokal Lalu lumayan Sudah long oh, aya goreng dan dijadikan pecel lele Strike yang ketiga kalinya tapi di dua tempat sama cari yang 4 begitu yo yo Kul. <tuk> Ayo eh, angkat gini, sayang. sini saya. Sini Allah Astagfirullahaladzim. Bus ding di rumput atau telor nirabap pun semega di samblak. Eh, kita pindah ke sini lagi, Mas. Pokoke eh, harus cari ikan yang banyak. Dan ternyata ada samburan ikan nila. Meskipun belum rezekinya sampai ke atas, kita coba lagi. Oh. Kalau tak ada kalau lalu ah, boleh ini. Apa ke di ustaz. Yo. Halo ni. Oh. oh. I -trik, i -trik, i -trik, i -trik. oh yes oh no ayo kena ayo jiwa jangan uco kalau ini jangan uco kalau ini alhamdulillah jangan boleh moncang kalau ini ayo hmm. Iwa hai, <laughs> hai, Iwa hai, kok membagongkan kayak gini hai, Ini udah spot kita yang ke ketiga kalinya ya, ketiga kalinya di hai, Nila hai, Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sana tadi kanila cuman makan dua ekor yang satu lepas. Kita cari lokasi lagi yang baru disini Yuk kita ikuti. Kita lempar yang ini, lor. Seperti biasa, kita targetkan untuk ikan hiu. Tidak bus, lor. Lemparnya di sana, ambil di konsol tiar enlah lah. karet, enk, enk, enk, enk, enk, enk, enk, enk, enk, nya yang monyor-monyor ini makan sate. Tenangnya <tuk> di ada <dapat> becak deh. Oh. Hmm. <tuk> empat hari sebelumnya. <tuk> hidangkan sodurku alhamdulillah seperti inilah kalau saya mancing nanti kita makan bareng temen teman-teman ya. Ada pete, terong, timun, lada dan nasi putih. Yes, kita mulai makan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, kali juga mau makan nah tambahnya kalau terlalu ngong, tenang ya sambil jalan, aku pengen lele nih ini lelenya, lele kurang timun Oh. Limunnya manis manis. Ada rasa, manis Masakan ku rasa sih? mas ya <tuk> Kok yo ngerti udah <tuk> masak Dan nah, kena, kena, kena, mas, kena, mas. Hero, lalu sebelah ambunnya seopo gorengin supaya masyarakat ini goreng-goreng-goreng-goreng ambunnya lele apa tadi? ambunnya gak bisa lele, ini geramai ini Alhamdulillah. cenderilah terus kena makan bareng-bareng mas ya Allah kami tutusnya gini jangan, Gavin kenalkan lu juga, mampu kalau saya goreng-goreng-goreng lo ambunnya goreng-goreng seopo ini kalau kita petis kurang-kurang batas kari nih mas, tapi buku enak apa ini? hmm, ini Iye. Goreng-goreng sing sang seng sang seng ya lah iki. Mati gorengane srene. Kelakuanku seharian mancing tuh lupa enggak makan. Gitu. Ngotespot 5 kali ya, Lele Apa Oke, ben ban ya ben Langit dulu, sama ada simpan pada tangga api, hai, hai, hai, hai, hai, Eh, kop, kop, kop, kop wis mati, ขอบขอบ udah dia, kop, kop, kop ya. ขอบขอบขอบขอบ Ya, ขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบ bumbunya tadi itu, korengannya sampai di kamar saya sebelah mengganggu <tuh> <Akhirnya> saya kesini <tuh> mengganggu penghuni nila nah, nih hmm. enak sangat belokok kalau <tuh> rancu indas nila aku ya? iya kalau rancu indas nanti rancu tak buah Nah, ya, ya? Hmm. kok ini jadi hmm. ini... aku ngomong aru bocah, aku harta sama sampai lempar kok karena maksudnya kan tadi garang hmm. ya, sambil oke-oke orang, -orang. Sambil larang lho hmm nggak di Hindu, nggak di Taiwan, Lombok hmm. mahal udah ya, mah hmm. saya ke TNT mau ngelajar ya. ya, iya ya, makasih ya hmm, enak enak